oke okay, baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia yang hari ini masih tetap memberikan support dan dukungan terhadap channel ini terima kasih banyak untuk kalian yang mungkin sudah menekan tombol subscribe dan tanda loncengnya biar kalian tuh nggak ketinggalan semua notifikasi informasi-informasi terbaru terkait tentang aplikasi pinjol dari channel kita secara gratis guys dan hari ini kita pengen ngebahas sesuatu yang penting banget dan hal ini masih banyak banget dipertanyakan sama subscriber kita Terkait tentang pelayanan dari aplikasi pinjaman uang online Yang mungkin hari ini sudah banyak meresahkan masyarakat Dan mungkin sudah banyak teman-teman kita yang sudah muak dengan tekanan dan intimidasi Yang diberikan oleh debt collector aplikasi pinjol melalui whatsapp atau mungkin via telepon Bahkan mungkin hari ini masih banyak saudara-saudara kita itu yang merasa tertipu ya Terkait tentang aplikasi pinjaman uang online Bahkan mungkin ada yang sedang ditakut-takuti Atau mungkin sudah disebar data dipermalukan Yang hari ini nama baik yang sudah dibangun puluhan tahun Akhirnya hancur lebur seperti bubur Hanya karena kesalahan kecil terkait tentang aplikasi pinjaman uang online Nah itu sekarang masalah yang mau kita selesaikan guys dan bagaimana cara melaporkan aplikasi-aplikasi pinjol nakal baik legal maupun ilegal yang hari ini sudah menipu dan memanfaatkan kesusahan masyarakat kita ya baik dari segi tenor ataupun mungkin dari bunga ini itu segala macam nah kita pada video kali ini pengen ngasih tahu kepada kalian Bagaimana bang cara melaporkan aplikasi-aplikasi pinjol kali ini ya Aplikasi-aplikasi yang mungkin sudah membuat kalian tidak tidur nyenyak beberapa pekan terakhir ini Mungkin sudah memecah konsentrasi kalian hari ini Nah ini dia kita pengen kasih tahu dulu ke kalian Oke caranya cukup gampang mudah kalian cukup menyimak video ini Sorry kalau seandainya nanti terlalu cepat kalian bisa mengulang kembali video ini ya. Kalian tinggal buka uh, keyword atau mungkin kontak telepon kalian seperti ini itu dia. Lalu kalian masukkan nomornya 157. Oke, itu dia. Kalian sudah memasukkan kontak ya dan membuat namanya misalnya di situ. Lalu kalian tinggal hubungi WhatsApp dari OJK langsung nih langsung ke pihak OJK kita konsultasinya jadi bukan ke pihak yang mana-mana Jadi nanti jangan tanya-tanya lagi abang dapat informasinya dari mana bang apakah informasi ini update atau tidak bang apakah informasi ini sudah jelas atau tidak Oke okay lah langsung ya jangan curhat ini kalian sudah memasukkan kontak di 157 kalian perlu save dan kasih tahu di situ namanya OJK Oke okay, langsung lanjut kita pengen WAWAan dulu ya sama pihak OJK nih ini dia kita udah Uh, WA, WAan, ya, sama pihak OJK biar lebih akrab gitu. Kalian bisa menuliskan hmm, menyapa mereka. Ak kalau seandainya itu pagi ya silahkan pada saat pada waktu pagi selamat pagi dan di sini aku menggunakan bahasa Halo OJK ya. Dan akhirnya dibales nih langsung sama pihak OJK ya kan. Selamat datang di kontak 157 kontak center resmi otoritas jasa keuangan. Nah katanya begitu. Kini Anda dapat menyampaikan pengaduan kepada pelaku usaha jasa keuangan melalui aplikasi portal perlindungan konsumen di alamat HTTP ps Ini di alamatnya, kalian bisa catat itu dulu dan pengaduan tersebut selanjutnya secara otomatis akan diterima oleh PUJK dan ditindaklanjuti melalui mekanisme penyelesaian pengaduan sesuai ketentuan OJK Nah itu dia kalau seandainya kalian mau melalui website ya kan jadi, mungkin beberapa di antara kalian itu pengen langsung curhat ya, sama langsung petugas dari OJK-nya nih. Dia caranya ya, untuk berkonsultasi dengan petugas, silahkan balas pesan ini dengan mengetik tagar "hubungi petugas" seperti yang kita tulis di bawah ini ya, dan di situ petugas tersedia pada hari dan jam kerja Senin sampai dengan Jumat pukul 740 sampai dengan 15.45 Waktu Indonesia Barat hari Sabtu Minggu libur nasional tutup ya kalau hari-hari libur tanggal merah nggak usah dihubungin ya Rojak itu ya robot penjawab kontak OJK itu tutup ya kan Nah di sini dia Percakapan berikut akan secara otomatis dilayani oleh Rojak, eh Rojak tadi yang gue sebutin ya, robot penjawab kontak OJK. Tipsnya, gunakan kalimat pendek atau singkat saat berbincang dengan Rojak untuk beralih ke petugas ketik tagar hubungi petugas. Sudahlah langsung aja nih ya, kita udah buat... Uh tagar hubungi petugas, oke dibalas lagi nih sama pihak OJK. Terima kasih sudah menghubungi kami, petugas kami segera menghubungi anda. Mohon menunggu. Jadi kalau antreannya banyak memang sedikit agak lama dan tadi ini kebetulan cepat banget dibalas sama pihak OJK. Nah di sini dia yang hal yang paling penting yang harus kalian tahu ya kan. Selamat datang di layanan WhatsApp kontak 157. Anda telah terhubung dengan Bintang. Selamat pagi. Saya Bintang dengan senang hati memberikan informasi yang Bapak Ibu butuhkan. Saat ini saya chat dengan Bapak Ibu siapa? Kontak OJK bertanya, ya kan? Dalam rangka pencatatan kami, Bapak Ibu mohon mengisi data layanan dengan format berikut. Nah, ini formatnya. Ini perlu, ya kan? Nama lengkap Bapak Ibu siapa? Dari kota mana? Domisilinya di mana? Nama banknya yang bermasalah atau pihak leasingnya apa ya? Kan permasalahannya apa itu kira-kira? Nah, seperti contoh yang sudah dibuat oleh pihak OJK, jelaskan di situ identitas kita dan kita masuk ke masalah yang paling penting ini ya? Kan, nah di sini ada 10 permasalahan yang hari ini sedang terjadi. Yang dihadapi oleh masyarakat kita terkait tentang fintech ini ya kan silakan memilih salah satu jenis permasalahan di bawah ini katanya seperti itu Yang pertama penggunaan aplikasi portal perlindungan konsumen Dan yang kedua adalah permohonan informasi debitur melalui selik online Dan yang ketiga adalah pengecekan legalitas perusahaan Kalian bisa cek aplikasi pinjol yang hari ini sedang kalian gunakan ya kan Apakah mereka mempunyai legal standing ya untuk menjalankan usahanya untuk masyarakat kita hari ini. Nah ini yang paling penting, yang paling banyak dicari sama subscriber kita perilaku debt collector atau debt collection masuk itu ke dalam itu. Jadi kalau seandainya hari ini teman-teman mendapatkan teror, intimidasi, pengancaman, sebar data ini itu segala macam, kalian bisa uh, meletakkan permasalahannya setelah tagar itu angka 4 ya. Itu misalnya tadi uh, di sini. Nama lengkapnya contohnya seperti ini Bambang Suherman tagarnya dan di paling ujung tagar itu kalian bisa mencantumkan nomor 4. Dan di nomor 5 pengajuan keringanan pembayaran ada juga tuh restrukturisasi kalau seandainya buat kawan-kawan yang mungkin hari ini masih mengeluhkan tentang besarnya bunga yang hari ini mau dibayarkan. Dan lanjut yang ke enam itulah keberadaan atas tagihan biaya atau denda bisa juga dilaporin dan yang kesulitan untuk mengklaim pencairan polis asuransi juga bisa dan yang kelapan adalah untuk pengurusan izin melalui aplikasi sprint dan yang kesembilan ini juga penting terkait tentang aplikasi pinjol banyak yang sudah tertipu nih saudara-saudara kita ya kan banyak aplikasi-aplikasi pinjol ilegal yang hari ini masih tumbuh subur jadi memang cara mematikan mereka itu ya memang seperti itu memang harus gagal bayar kalau enggak mereka ini ya bakal terus tumbuh nanti bakal banyak lagi yang akan menjadi korban tentang aplikasi pinjol ilegal ini dan apabila dari kesembilan tadi ada masalah baru yang kalian temukan bisa kalian ketik untuk yang lain-lain oke jadi itu caranya cukup gampang dan mudah ya teman-teman cara melaporkan uh, aplikasi pinjol yang hari ini sudah meresahkan kita semua jadi mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat lah caranya gampang mudah tinggal kemauan kita nih bergerak bersama-sama serentak ya untuk memberikan semua laporan dan bolak-balik aku sudah mengingatkan untuk men-screenshot, merekam layar semua yang hari ini sedang kalian alami terkait tentang masalah aplikasi pinjol ini harus disertai dengan Bukti-bukti lengkap ya kan Jangan takut ya Pemerintah akan terus melindungi rakyatnya ya Pemerintah akan terus bekerja sama dengan OJK Untuk memberantas semua aplikasi-aplikasi pinjol ilegal ini Oke jadi mungkin itu dulu yang saya sampaikan Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh